Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan teks cerita sejarah tentang insiden Yang Pertama, apa itu insiden Onoji? Insiden Onoji adalah insiden berdarah di mana Kondō uh, Nobunaga atau Daimyo Wari itu dikudeta oleh bawahan terpercayanya yaitu uh, Akechi Mitsuhide. Jadi sebelum ke insidennya, kita jelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi pada tahun 1582, saat itu adalah tahun dimana puncak kejayaannya Oda Nobunaga yang hampir selangkah lagi dia menguasai Jepang bagian tengah tinggal tersisa 3 pesaing kuat untuk Oda Nobunaga yaitu uh, klan Oesugi, klan Hojo, dan klan Mori. Uh, ketiga klan tersebut saat pada saat itu sedang mengalami kemunduran yang besar Saat itulah Nobunaga mengirimkan jenderal-jenderal terbaiknya, jenderal-jenderal terbaiknya untuk ke berbagai penjuru negeri untuk melakukan ekspansi militer. Pada saat yang sama, Nobunaga pun mengajak sekutunya yaitu Tokugawa Ieyasu untuk berkeliling, untuk berkeliling di wilayah kansai untuk merayakan keberhasilan atas mengalahkan beratnya. Setelah merayakan kemenangannya atas Klen kita, Nobunaga dan Ieyasu pun berpisah. Nobunaga bersiap-siap untuk pergi ke wilayah barat untuk membantu Ieyoshi, dan Nobunaga pun memerintahkan Mitsuyoshi untuk uh, pergi terlebih dahulu. Sementara itu, Nobunaga, sementara itu Nobunaga bersinggah di Kyoto, yaitu lebih tepatnya di Oji. Pada saat itu, Nobunaga hanya ditemani oleh pedagang, pejabatnya, dan beberapa lusin pembantunya setelah menerima perintah langsung dari Oda Nobunaga, Mitsuyoshi pun kembali ke markas besarnya yaitu di istana Sakamoto di provinsi Shamba. Lalu ia mengadakan pertemuan di Renga dengan beberapa penyair terkemuka untuk memperjelas tujuannya itu untuk memberontak. dia pun e, merasa bahwa saat, saat ini adalah saat dan tempat untuk melakukan pemberontakan karena Nobunaga menggunakan di sisi lain pun sedang tidak siap keadaannya di dan sebagian besar jenderal besarnya pergi ke berbagai penjuru negeri untuk melakukan ekspansi militer Kemudian Mitsudera Kiji pun memimpin pasukannya ke Kyoto dengan alasan ingin menyaksikan parade militer. Tidak ada yang curiga sepanjang jalan yang dilalui oleh Mitsudera karena bukan pertama kalinya penggunaan mengadakan para militer. Saat itu Mitsudera Kiji pun dikenal dengan prajurit terpercaya Nabungga dan akhirnya ketika sudah sampai di Horoji, Nabungga pun bersuara bahwa musuh berada di Horoji. Nah pada malam itu anak panah api pun berterbangan dan api pun menjalar dan membakar bangunan itu. Nabungga dan pengawalnya pun melawan dengan gigi. Namun dengan keadaan yang tidak siap dan kalah jumlah, mereka pun bukan tandingan para pemberontak. waktu. Akhirnya, pun yang terbuka cukup parah, dia melakukan sepuku. Nah, jadi buat yang kalian yang tidak tahu apa itu sepuku, jadi sepuku adalah semacam ritual bunuh diri, ritual bunuh diri untuk samurai untuk mengembalikan nama baiknya. Nah, itu sepuku. Jadi Nobunaga setelah melakukan sepuku. Nah, pengawal setianya, yaitu Ranmaru Mori pun turut gugur untuk membela atasannya. Nah, setelah menghancurkan Honoji, Mitsuhide Akechi pun e, bergegas menuju istana Nijo, yaitu di tempat dimana Oda Nobutada, yaitu putra sulung Oda Nobunaga dan calon penerus Oda Nobunaga. Nah, e, pada saat itu Oda, Oda Nobutada pun mengikuti jejak ayahnya, yaitu melakukan sepuku. Dan Hideyaki pun membujuk para bawaan klan Oda yang di terdekat di daerah sekitarnya untuk mengakui atas kepemimpinannya. Namun uh, Hideyaki pun tidak berhenti. Di saat itu juga Hideyaki pun uh, bergegas ke Istana Azuchi yaitu istana milik Nobunaga dan dan ingin menguasainya. Tapi itu sudah terlambat karena istana itu sudah terbakar dan sudah dijarah. Dan hingga kini pun tidak tahu siapa yang menjara istana tersebut dan uh, Mitsudi Keiji pun mengirimi surat ke, istan ke istana Kekaisaran untuk uh, memperkuat posisinya. Setelah mengirimi surat ke istana Kekaisaran untuk memperkuat posisinya, Mitsudi Keiji pun uh, meminta pengakuan dari Kaisar juga. Setelah itu uh, Mitsudi Keiji berspekulasi bahwa uh, bawahan klien Oda akan mengakui atas kepemimpinannya namun spekulasi hanya spekulasi dengan hasil gagal total bahkan sahabat terdekatnya tidak mengakui kebenaran yang sama nah jadi itulah uh, dibalik insiden berdarah horologi. semoga uh, video ini bermanfaat dan jika saya ada kekurangan informasi, kesalahan kata, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.